Halo Encik dan Puan seluruh Indonesia Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini Agar bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi Jangan lupa eh okay, dah. Like, komen, share dan subscribe channel da, ini Dah video? Dah Guys, Encik dan Puan semuanya Support terus saya punya channel ini Macam mana kita nak jadi Youtuber <laughs> Jangan lupa subscribe, like, share Ok, tahan. Anjay. Jangan lupa Oh dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di modul Nusantara. Hari ini kita akan membahas modul kebinekaan yang ketiga, yaitu mengenai Masjid Agung Anur. An nah, tepat di belakang saya ini adalah masjid yang berdiri megah, yang disebut sebagai Taj Mahal Riau, yaitu tepatnya di Pekanbaru. Selama 2 jam ke depan, kita akan mempelajari bagaimana sejarah pembangunan dari masjid ini dan bagaimana masjid ini menjadi ikon wisata di Pekanbaru Oleh karena itu, saksikan terus modul Nusantara episode ketiga ini selama 2 jam ke depan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kebinekaan yang ketiga Yaitu kunjungan ke Masjid Agung Anur Provinsi Riau Masjid Raya Anur ini merupakan sebuah ikon wisata religius Yang ada di kota Pekanbaru Dan kita akan melakukan sebuah proses uh, interview wawancara dan akan mempelajari tentang masjid agung Anur An ini, nah yang dikenal dengan masjid yang dikenal dengan yang namanya Taj Mahalnya Indonesia. Nah pada kegiatan kali ini mari kita bersama-sama ikutin dan cermati bagaimana sejarah dan fungsi dari masjid agung ini. Stay tune dan ikutin program ini sampai berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.